Aku di sini menunggumu nanti akan kehadiran dirimu berkali-kali ku menghubungi kamu berharap orang oh aku berjumpa temu jujur aku tak sanggup di sini menunggumu nanti, akan kehadiran dirimu berkali-kali. Ku menghubungi kamu berharap orang aku cepat bertemu. untuk